Ada yang coba-coba untuk berjualan secara online, ya kan? Nah, sekarang aku akan mengajarkan bagaimana teknik untuk memotret makanan supaya adik-adik yang punya hobi masak di rumah atau di, uh, bikin makanan bisa uh, mencoba berjualan, gitu ya. Nah, aku akan share dulu ya. screen sebentar. Nah, ini dia... Uh, Tema kali ini adalah basic food photography. Ini Instagram aku ya adik-adik, Astrid Webinar Rizal Monggo kalau mau ditengok-tengok dan follow ya. Aku sih berharap di-follow ya semuanya. <laughs> Oke okay ya, kita mulai ya. Okay. Nah, agenda kita kali ini adalah mempelajari mengenai basicnya dulu, kemudian kita mengetahui mengenai lighting gitu ya, atau pencahayaan, kemudian kita mempelajari mengenai komposisi, kemudian kita boleh melihat bagaimana caranya kita memotret di rumah gitu ya, dan juga proses editing. Proses editing nanti sebentar aja ya, kita, apa namanya, aku akan kasih lihat. Semoga adik-adik semua tidak bosan dan tidak mengantuk ya. Oke, okay, sekarang yang aku akan apa pertanyakan sebelum nanti kita akan mulai lebih lanjut adalah bagaimana sih sebenarnya memotret makanan itu, jadi apa sih sebenarnya food photography gitu ya. Ini kalau misalnya kelas off, offline ini aku akan tanya nih salah satu. peserta, Tapi berhubung ini adalah kelas online, oke okay deh aku yang jawab ya. Nah, jadi food photography itu adalah seni memotret makanan dan minuman di mana sih foto itu nanti bisa membuat orang yang melihatnya itu jadi tergugah untuk e, mencicipi atau ingin mencoba gitu. Jadi kalau misalnya foto makanannya itu udah terlihat e, enak gitu ya, jadi misalnya adik-adik ini foto makanan, terus nanti orang-orang yang melihat foto makanan itu e, bertanya gitu ya, aduh ini enak banget tuh ya makanannya. Itu berarti fotonya sudah berhasil dan itu adalah tujuan dari food photography. Ya. Jadi seni memotret makanan atau minum di mana maka foto tersebut dapat memberikan efek orang yang melihatnya ingin atau tergoda mencoba dan mencicipi. Okay. Nah, dalam basic fotografi sebenarnya sama sih dengan basic fotografi lainnya. Cuma hari ini aku tidak akan membahas terlalu dalam mengenai fotografi, tapi mengenai teknik-teknik fotografi yang memang berhubungan saja dengan makanan, ya. Kalau di dalam makanan, fotografi itu hanya ada tiga, hanya ada exposure, exposure itu ada tiga lagi gitu ya, ISO, aperture, speed. Nah, kemudian ada yang kedua adalah lighting, lighting itu nanti dibagi lagi. Kemudian juga ada komposisi, ya. Jadi kalau kita ingin belajar mengenai fotografi yang berhubungan dengan makanan, hanya ada tiga, ya. Nah, sebelum kita masuk ke teknik fotografi uh, untuk makanan, tentunya kita juga harus tahu dulu dong alat memotretnya apa, ya kan? Kita menggunakan apa nih? mau Menggunakan kamera atau menggunakan handphone? Kalau menggunakan kamera, sekarang kamera juga uh, beragam ya. Kalau dulu kan mungkin adik-adik lihat kamera yang oh, gede, gitu ya, kamera yang besar, gitu namanya DSLR. Tapi sekarang ini sudah ada kamera yang lebih kecil dan lebih kompatibel dan tanpa kaca itu namanya mirrorless. Nah. Kamera ini juga uh, sudah affordable, maksudnya sudah bisa dibeli juga, uh, tidak terlalu mahal, gitu ya. Harganya bisa range nya sekitar uh, 2, 2 jutaan sampai 5 jutaan juga sudah dapat itu satu kamera mirrorless. Nah, kamera ini biasanya kalau untuk memotret makanan, mode yang digunakan itu kalau aku menggunakan mode A atau aperture priority. Jadi kalau adik-adik di rumah mempunyai kamera, nanti dilihat kameranya ada tombol tulisannya A. Nah, kenapa menggunakan A? A? itu artinya aperture priority. Jadi, si aperturnya nanti aku ajarkan ya, aperture itu apa. Si aperture-nya itu akan e, tersetting secara e, fix gitu, tidak akan berubah. Tapi yang lainnya modulnya akan berubah gitu. Kenapa nanti harus aperturnya yang tidak berubah? Aku akan jelaskan nanti belakangan ya. Nah, terus yang sebelah adalah Gambar handphone jadi kita memotret pun bisa menggunakan uh, handphone, gitu ya. Nah, handphone sekarang juga udah bagus-bagus, teman-teman. Jadi, nggak perlu harus yang brand seperti iPhone maupun Samsung, tapi menggunakan merek-merek lain seperti Xiaomi, gitu ya. Terus, uh, apa ya? Pokoknya banyak ya, Huawei, gitu. Itu juga bagus-bagus uh, banget ya, yang buatan Cina ya. Karena memang gambarnya, kualitas gambarnya pun, e, besaran dari gambarnya pun juga udah bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman memotret produk atau makanan, kalau belum mempunyai kamera, nggak masalah gitu, kita menggunakan handphone. Nah handphonenya pun, di settingnya itu biasanya menggunakan settingan, dan menggunakan settingan e, mode pro, atau juga bisa menggunakan e, settingan e, kamera otomatis gitu. Nah kalau settingan mode pro, kayaknya di Xiaomi atau di Android ya kecuali kecuali iPhone itu dia ada settingannya mode Pro gitu di situ ada settingan untuk speed ISO jadi kita bisa setting sendiri bagaimana terang dan gelapnya speednya juga bisa diatur gitu ya kalau di handphone sudah ada tuh di Android tapi kalau iPhone dia tidak ada mode Pro jadi hanya ada uh, terang gelapnya aja tapi iPhone itu memang dia sudah otomatis uh, uh, apa gambarnya itu jadi lebih bagus gitu ya, maksudnya dia tidak perlu lagi harus menyesuaikan cahaya uh, secara manual Tapi dia akan secara otomatis uh, langsung jadi bagus Perang gelapnya dan juga jadi bagus Disesuaikan gitu ya, maksudnya kalau iPhone Oke, okay, jadi itu ya, jadi teman-teman kalau mau montret harus milih dulu nih Harus pikirin dulu menggunakan kamera atau menggunakan handphone Nah, ini beberapa hal, uh, tips ya kalau kita menggunakan handphone sebelum nanti kita belajar teknik-teknik kamera ya. Jadi yang pertama paling penting adalah memperhatikan cahaya. Nah ini bukan cuma handphone tapi juga kamera. Kamera juga gitu. Kita harus memperhatikan dulu arah cahaya. Harus memperhatikan arah cahaya ya. Jadi eh, jangan sampai kita eh, memotret itu itu pencahayaan yang kurang bagus atau pencahayaan yang tidak cukup gitu ya. Kalau teman-teman pencahayaannya tidak cukup nanti bisa dibantu juga dengan uh, pencahayaan buatan. Misalnya nih cahaya matahari di rumah atau cahaya matahari pada saat kita habis memasak di dapur itu kurang bagus gitu ya. Itu bisa nanti dibantu dengan menggunakan cahaya lain atau cahaya buatan semacam bohlam, lampu bohlam, lampu meja belajar dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama memotret dengan handphone itu tipsnya adalah perhatikan arah cahaya ya cahaya cahaya cahaya paling penting. Kedua adalah perhatikan angle pengambilan gambar. Jadi kalau mau tertinggal handphone, tuh komposisinya pengambilannya itu juga harus pas angle 45, Pak atau angle-nya harus datar gitu ya. Nanti kita pelajari bareng ya. Jadi pengambilan gambar. Kemudian atur komposisi makanan. Nah, makanannya juga harus diatur bukan cuma pas pada saat kita mengambil Uh, apa mengambil gambar saja tapi makanannya pun nanti diatur nanti aku ajarkan belakangan bagaimana cara mengatur komposisi makanan kemudian menggunakan handphone bisa mungkin pada saat kita membuat makanan tidak menggunakan flash nah kenapa karena flash itu kadang-kadang bisa membuat uh, apa namanya foto itu terlalu, terlihat flat flat itu putih gitu semuanya ini kurang natural gitu ya. Jadi kalau bisa nih, kalau misalnya cahaya yang memang tidak cukup, kita menggunakan uh, cahaya bantuan aja dibandingkan dengan menggunakan flash yang ada di dalam uh, handphone. Kecuali kalau memang foto-foto keluarga lah ya, nggak apa-apa kalau malam hari. gitu Atau foto selfie, tapi kalau foto produk, foto makanan, dihindari dengan menggunakan flash. Nah, terus yang selanjutnya, jika ingin menggunakan uh, handphone, juga dihindari juga menggunakan zoom. Jangan terlalu dizoom zoom makanannya. Kenapa? saat kita men-zoom, biasanya, um, apa namanya, um, kualitas gambar itu akan terlihat kurang bagus gitu, di handphone, ya. Dia akan terlihat uh, bit -bit di TV loh atau noise, dan tidak terlalu tajam. Gitu. Jadi makanya dihindari saja untuk menggunakan zoom pada handphone pada saat memotret dengan handphone. Kita dekatkan saja si handphone ke objeknya. Kalau ingin menggunakan zoom nggak apa-apa, tapi jangan terlalu close, gitu ya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya editing. Jadi kalau udah dari tahap pertama sampai terakhir kita sudah motret dengan aturan-aturan yang ada, cahaya udah bagus, angle udah bagus, komposisi makanan juga udah bagus, enggak pakai flash, tapi masih juga kurang enak gitu ya dilihatnya bisa dibantu dengan editing. Nah, editingnya juga, juga sekarang sudah ada di handphone gitu. Jadi nggak perlu juga menggunakan laptop. Banyak banget aplikasi untuk editing di handphone, di Play Store tentunya itu yang gratis. Ya nanti akan aku uh, infokan aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk memotret. Eh sorry, untuk mengedit. Kemudian selanjutnya adalah baru kita belajar mengenai tekniknya. Ya tadi kan aku sudah sebutkan bahwa yang namanya basic fotografi untuk memotret makanan itu hanya ada tiga ada exposure kemudian lighting ya kan lighting dan juga lighting nah untuk exposure itu pun kan terbagi tiga ini nggak perlu dihafal ya adik-adik tapi hanya untuk sebagai uh, pengetahuan saja gitu ya pengetahuan basic fotografi dan bukan cuma untuk potret makanan untuk semua fotografi itu ada tiga ada namanya aperture, ada namanya shutter speed, ada namanya iso. Aperture itu adalah bukaan diafragma pada lensa, baik itu lensa kamera atau lensa handphone, yang biasanya ditandai dengan angka. Jadi kalau misalnya adik-adik nih, lihat e, foto di handphone, aku, aku coba ya, lihat ya foto di handphone salah satu aja ya. E, ini misalnya, kita buka ya foto di handphone gitu. Terus udah gitu kita klik di detail. Gitu ya. Nah, nanti di detail tuh suka ada tulisan aperture. Kalau Adik kalau Adik adik lihat di detail foto di handphone itu ada tulisannya aperture dan ada angkanya di situ F berapa. Nah, itu namanya bukaan diafragma. Jadi yang ada tulisan F terus angka diikuti angka itu artinya adalah aperture apakah perbedaan aperture nanti kita, kita pelajari ya perbedaan angka-angka aperture itu. Kemudian yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed itu adalah saat shutter atau jendela dari si kamera atau handphone menutup sensor di kamera kita terbuka maupun tertutup. Jadi kita akan dari si dia membuka sensor tersebut, makin cepat dia menutup e, apa namanya sensornya, maka cahayanya akan semakin sedikit dan tentunya nanti akan semakin gelap. Si gambarnya, tapi kalau dia semakin lambat ada saatnya menutup sensor cahaya itu akan lebih banyak masuk, dan tentunya nanti gambarnya akan makin serang. ya nanti kita coba kemudian ISO ISO ini ada kok di handphone ya kalau teman-teman, uh, namanya adik-adik buka juga, ISO di sini, misalnya kode pro ini tulisannya ISO nah ISO ini nih ISO ini kalau misalnya ditarik ke bawah gitu ya, eh uh, Angkanya lebih besar, maksudnya dia akan makin terang. Tapi kalau ISO itu angkanya lebih kecil, dia akan lebih gelap. Ya, jadi si aperture, shutter speed dan ISO ini itu namanya segitiga exposure. Seperti ini, mereka bertiga itu bekerja sama agar bisa menghasilkan gambar yang kita inginkan. Yang kita inginkan ya, misalnya kita ingin gambar yang terang. Ya, tentunya nanti di aperturnya dikecilin. Jadi aperture itu seperti ini nih. F2.2 ya. Ada kurva ya di sini. Kemudian ada F juga. Nah, ini angkanya kan berbeda ya. Yang satu angkanya lebih kecil, satu lagi lebih besar. Makin kecil dia angkanya, maka nanti gambarnya di belakangnya, gambar backgroundnya itu dia akan makin blur. Akan blur-blur gitu. Atau bahasa Fotografinya namanya bokeh, gitu ya. Tapi kalau misalnya angkanya, kita tarik F2.8 yang kita makin besarkan, F3.5, F45, terus sampai ke F22, makin lama-makin lama background itu makin jelas, dan semakin tajam. Semua yang ada di dalam frame foto tersebut akan semakin jelas tampaknya. Gitu ya. Nah, itu eyes, itu aperture. Dan tentunya aperture ini bukan cuma blur dan tajam, tapi... Semakin kecil nanti dia angkanya, semakin terang gambarnya. Karena bukaannya semakin lebar. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia angkanya semakin besar, artinya nanti gambarnya akan gelap. Nah, kemudian e, gimana caranya mengimbangkan supaya dia, si aperture ini e, bisa terang, padahal kita pengennya misalnya F22 nanti diseimbangkan dengan ISO. Gitu. ISO-nya juga harus ditarik terang gitu ya atau gelap sesuai yang kita mau lah kalau kita pengen menggambar terang tentunya kita menarik isonya ya dengan angka yang lebih tinggi jadi kalau misalnya angka isonya lebih tinggi maka gambarnya akan terang nah yang di bawah ini shutter speed nih shutter speed itu dia tulisannya itu satu per sekian-sekian kalau kalau kecepatannya itu satu per 60 berarti kan lebih lambat ya dibandingin 1 per 1000 ya 1 per 60 berarti kan cahayanya lebih banyak yang masuk. Nah, artinya gambarnya lebih terang dan tapi fotonya akan terlihat blur atau shaking. Tapi kalau misalnya angkanya itu 1 per 1000 atau dia lebih, lebih cepat, gitu ya 1 per lah ya lebih, ter, lebih cepat dari 1 per 60 ini, maka cahayanya yang masuk akan lebih sedikit, gambarnya lebih gelap, dan tentunya gambarnya agak sedikit lebih tajam dibandingkan yang ini. Ini gunanya buat apa sih? Misalnya nih kita mau eh, apa namanya? Kita sedang menuang air gitu ya, supaya si air itu terlihat eh, dia eh, apa? Terlihat butiran airnya itu terlihat fresh, gitu, terlihat kelihatan. Nah itu gimana caranya sih motretnya? Nah itu menggunakan ini, kater speed ini. Makin cepat teman-teman menggunakan kater speed ini, angka di bawahnya maka dia akan terlihat lebih. Iya, kita coba ya. Mungkin teman-teman, kalau menurut ini, aku ngobrol segala macam, wah oh, pusing, gak apa-apa. Nanti kita coba praktekin yang penting, gak usah dihafal, tapi mengetahui dulu bahwa kalau kita ingin memotret ada ketiga elemen ini, aperture, ISO dan shutter speed. Ya, ada ujiannya nggak sih, Novia? Gak ada ya? <tuh>. Gak ada maksud. ada. Jadi, gak apa-apa. Kalau nggak ada ujian, jadi adik-adik nggak -adik perlu hafalan, Oke, okay? nah terus. Ini contohnya pada saat kita memotret yang menggunakan aperture kecil dan aperture besar. Kalau aperture yang kecil, ya f1,8 gitu ya, yang tadi itu maka dia akan terlihat jelas objeknya, namun di belakangnya itu akan terlihat blur, gitu itu ya yang dilihat dan dia lebih terang memang. Nah, tapi kalau misalnya angkanya ini lebih besar dari f1,8 dia akan terlihat jelas semuanya jadi nggak ada yang bersatupun satupun semua terlihat jelas jadi itu perbedaannya antara si angka-angka ini ya itu saja yang diingat ya nah terus tadi sudah ya exposure shutter speed dan lain-lain coba ditaruh dulu ke sampingkan sekarang kita belajar lighting nah lighting itu paling penting dalam bahasa Inggrisnya lighting is a king kalau bahasa Indonesia nya cahaya itu penting itulah ya pokoknya. Nah cahaya ini mau pakai handphone atau menggunakan kamera itu penting banget. Jadi teman-teman kalau sebelum motor harus tahu dulu nih arah cahaya sebelah mana, gitu ya. Nah, lighting ini pun juga terbagi dua, ada cahaya ilahi atau cahaya yang gratis atau cahaya matahari, gitu ya. Yang kedua adalah artificial light atau cahaya buatan. Nah available light atau cahaya matahari ini ada di mana-mana gitu ya dan memang kelemahannya cahaya matahari ini karena kalau misalnya mendung pasti dia akan lebih gelap atau kalau menggunakan matahari kita harus bisa nge dengan jam-jam di mana kita motret. Jadi yang paling bagus tuh kalau menggunakan cahaya matahari biasanya itu jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore ya jam 8 pagi dengan jam 3 sore. Jadi kita harus kejaran-kejaran tuh kalau dengan matahari, namanya juga gratis ya. Jadi kita harus kejaran-kejaran sama gratis. Tapi kalau artificial light itu bisa at any time, kalian bisa foto karena sudah ada artificial light atau cahaya buatan. Nah, ini kalau kita menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari di luar atau direct light. Jadi kalau misalnya adik-adik memotret uh, makanan di luar, outdoor gitu ya. Nanti kan langsung ke tuh cahaya mataharinya, maka tampaknya nanti akan seperti ini. Dia akan lebih banyak bayangannya dan berkesan fotonya itu maskulin atau cowok banget gitu ya. Maskulin gitu. Karena e, dramatis lah gitu ya. Ada, ada shadow-nya, gitu. terus ini. Pokoknya terlihat banget e, batas antara terang dan gelap. Ya, Apakah foto ini salah? Enggak. Foto ini enggak salah cuma memang sifatnya lebih dramatis aja ya oke okay, selanjutnya adalah menggunakan e, cahaya indoor atau atau bisa juga e, menggunakan cahaya melalui cahaya jendela gitu ya nah jadi kita bisa motak di rumah gitu ya di dalam rumah nanti ya kan di rumah kan ada jendela nih jendela, -jendela ini nanti yang sebagai diffusernya gitu karena cahaya matahari setelah dia memasuki jendela, mungkin nanti tambah jendela itu dia akan disebarkan, maka jatuhnya di uh, objek yang kita foto itu akan lebih merata. Coba lihat perbandingannya berbeda ya, kalau direct light sama indirect light, kalau direct light dia lebih dramatis, lebih banyak batasan uh, terang dan gelapnya, tapi kalau kita melalui cahaya jendela atau mungkin pakai diffuser gitu ya, di apa, di filter pakai plastik putih misalnya atau apapun gitu untuk bisa menyering cahaya maka jadilah akan tampak lebih rata gitu ya jadi ini perbedaannya cahaya matahari yang direct light maupun yang indirect yang langsung atau yang tidak langsung ya oke sekarang ini contoh-contohnya juga foto makanan yang menggunakan foto yang langsung dan tidak langsung ini kalau kita lagi makan-makan di restoran, kemudian pesan hamburger, gitu terus kan ada bangku-bangku di outdoor ya, teman memotret, ini jadi tetap pakai seperti ini. Coba ini nanti ya, kapan-kapan misalnya lagi nongkrong-nongkrong di cafe atau lagi di mana, terus memotret di luar, pasti nanti uh, apa hasil fotonya dia akan ada banyak terang gelapnya gitu ya, apalagi pas lagi mataharinya kencang. Tapi kalau misalnya di sebelah kiri beda deh, ini indoor, ini menggunakan matahari juga, tapi ya, cahaya mataharinya melalui jendela, maka, Uh, foto yang tampak pun akan lebih, uh, lebih rata, gitu ya. Kalau aku nyebutnya maskulin sama feminim lah, gitu ya. Cok banget sama cerah banget, gitu. <tuh> tapi kedua foto ini, sekali lagi, tidak ada yang salah. Teman-teman menggunakan direct maupun indirect, semua dua-duanya sama-sama bagus, cuma memang sifatnya aja berbeda. Oke, okay? sifatnya sorry, tampilannya berbeda. Nah, sekarang yang menggunakan cahaya matahari juga, tapi dengan mood yang berbeda. Ini kalau misalnya kita menggunakan cahaya sehari dengan mood yang terang gitu ya. Sifatnya tuh bright, putih-putih semuanya gitu. Tapi bisa nggak sih kalau dibuat jadi gelap? Bisa. Nih, sebelah kanan. Kita bisa juga menggunakan cahaya. Oh, sorry, ini cahaya buatan ya. Sorry, ini cahaya buatan. Tapi kita bisa juga menggunakan cahaya buatan dengan mood yang rada gelap. Gitu. Ini aku menggunakan bohlam, teman-teman. Hmm, ini cuma lampu meja belajar aja. Jadi nggak perlu beli lampu yang oh, apa mahal-mahal gitu ya. Kalau teman-teman ingin apa pengen motret di rumah, baterai oh, cahaya mataharinya nggak cukup. Tapi aku nggak tahu mau mau beli oh, apa lighting buat kamera itu terlalu mahal ya nggak perlu pakai lampu bohlam biasa, lampu meja belajar pun juga. Jadi ini contohnya sebelah kanan ya. Nah. Kemudian sekarang kita beralih ke artificial light atau cahaya buatan. Cahaya buatan seperti ini. Aku pernah dulu mau menu uh, menggunakan uh, payung putih. Payung putih ini nanti ada sih di Tokopedia dan sebagainya ya. Untuk diffusernya saja. Kemudian dalamnya itu adalah bohlam. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan lampu bohlam. Gitu ya. Terus, nah ini salah satunya nih. Artificial light atau continuous light -nya. Dalamnya bohlam seperti ini loh. Tuh. Dan ini soketnya dijual ya, di Tokopedia, atau kalau misalnya nggak mau pakai soket ini, nggak punya, nggak apa-apa, pakai lampu meja belajar biasa aja gitu ya, seperti ini. Tuh. Ini kalau nggak salah, 13 orang ya, 2 biji. Nah, ini juga menggunakan bohlam atau cahaya buatan seperti ini gitu ya, kita bisa loh main-main yang lebih artistik gitu ya, jadi nggak perlu harus mikirin dan beli uh, apa lampu yang mahal. Ini ceritanya, cahayanya dari sebelah kiri, ini juga cahaya dari sebelah kiri. Ya. Nah, ini menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari itu juga bisa dengan mood yang terang dan juga bisa menggunakan mood yang gelap. Kalau terang seperti ini, arah cahayanya dari sebelah kiri, gitu ya. dan ini juga dari sebelah kiri. Kok bisa terang gelap? Tentunya bisa, karena bergantung dari background-nya. Background-nya itu dia... Ambience-nya membentuk ambience gelap. Ini juga background-nya, karena background-nya itu adalah putih ya, jadi terang. Jadi dengan menggunakan matahari bisa bisa tampilannya tuh dua, gelap dan terang. ya. Ini juga menggunakan matahari, kita terang gelap juga. Ini terang, ini gelap. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, Mbak aku mau motret pakai cahaya matahari, tapi aku nggak pengen yang terang-terang gitu deh, pengennya yang gelap-gelap bisa, bisa menggunakan ini ya. Terus ini salah satu contoh lighting sample. Kalau ini pencahayaannya dari, sebentar ya kita lihat ya. Ini kopi, jadi kita lagi nongkrong-nongkrong di kopi ya. Pasti adik-adik kan ya nongkrong-nongkrong. Tapi pandemi jangan terlalu sering nongkrong di kopi ya. Ayo, jangan terlalu sering nongkrong-nongkrong. Ingat corona masih ada. Oke, okay. nah ini dia nyala cahaya mataharinya sorry cara matahari cahaya ini bukan matahari aja ya tapi bisa dua-duanya ini ceritanya arah cahaya matahari itu eh sorry arah cahaya buatan itu dari atas jadi aku waktu itu lagi di coffee shop dan dia lampunya lampu tempel jadi terlihat memang lebih flat ya nah coba kalau kita lihat arah matahari atau arah cahaya dari belakang dia kan tampak berbeda kan dengan yang ini akan tampak siluet Silhouette tuh jadi semuanya hitam gitu ya, jadi berbayang. Jadi, kalau misalnya teman-teman, misalnya sulawet kayak adik-adik, misalnya motret di pantai gitu, motret sunset di belakangnya itu ada apa? Matahari yang terbenam, pasti nanti tampilannya akan gelap kan? Yang kelihatan memang cuma si sunsetnya aja gitu. jadi Contohnya seperti itu ya, motret siluet, jadi kalau ini namanya backlighting atau cahaya dari belakang. Tapi ini tidak salah, jadi kalau misalnya kita pengen motret bagus, yang agak-agak dramatis, bisa juga menggunakan ini. Cuma memang tampilannya lebih hitam, kalau mau ini diterangin, harus ada cahaya yang bantuan di depannya. Kemudian, karena memotret dari samping nih, tampilannya kayak gini. Nah, dari tiga... Tiga hal ini dengan cahaya arah cahaya yang berbeda pun akan tampilannya berbeda, kan? Yang satu dia akan, akan lebih flat, satu lagi dia akan lebih siluet, satu lagi dia mungkin akan melihat jelas si art latenya gitu. Jadi sebenarnya arah cahaya itu pun juga bisa menampilkan karakter foto yang berbeda-beda. Ya, tapi tidak ada yang salah, ya. Jumlah fotonya itu akan berbeda-beda, gitu ya. Jadi seperti itu, cahaya itu makanya penting. Udah ya kita udah belajar tadi mengenai cahaya kita udah belajar tadi mengenai uh, exposure sekilas mengenai ISO aperture gitu ya sekarang kita masuk ke dalam komposisi di mana komposisi ini juga merupakan hal yang nggak kalah penting karena apa karena kalau kita memotret makanan tanpa memperhatikan komposisi yang benar itu pasti fotonya kacau aku yakin banget pasti adik-adik semua uh, apa kalau memotret makanan itu bingung gimana cara ngaturnya gitu ya. Misalnya udah, udah ada yang jago memotret lah, gitu. Tapi kadang-kadang suka bingung kan, gimana cara mengatur komposisi makanannya. Nah, kita belajar ya. Jadi komposisi di sini adalah cara menyusun elemen-elemen komplit foto secara keseluruhan, dimana nanti terlihat tampilan fotonya itu seimbang, bagus dan sesuai sama mood yang kita inginkan, ya. Nah ini ada nih, misal, apa namanya beberapa komposisi, beberapa komposisi um, membuat makanan itu ada rule of thirds, ada leading line gitu ya. Kalau rule of thirds biasanya garis-garis grid ini ada semua nih di handphone pun ada nih kayak kan di handphone juga ada Masih lihat ya? Ini nggak kelihatan sih ya? Third. Biasanya suka ada garis-garis atau kotak sembilan. Nah, itu role of offset. Apa sih fungsinya? Mbak, fungsinya adalah untuk menyeimbangkan atau membuat foto itu terlihat profesional. Contoh simpelnya kalau kita memotret muka gitu ya, memotret wajah ibu kita atau ayah kita. Kemudian pas pada saat kita foto kita motretnya di sini nih. Di kolom yang atas gitu. Maka yang kelihatan nanti cuma dagunya doang atau hidung-hidung. Intinya coba tempatkan si objek itu usahakan di Tengah, tapi kalau makanan nggak mesti harus setengah, dia bisa di sini nih, titik sini, titik sini, atau di sini, atau di sini. Tapi jangan di garis yang sini aja, atau garis di sini aja, gitu ya. Nah, kalau taruh-taruh garis, garis di sini aja, nanti akan terlihat uh, terpotong-potong gitu gambarnya, gitu ya. Intinya sebenarnya terlihat proporsional dan tidak terpotong-potong gitu ya. Nah, kemudian yang kanan adalah leading line. Leading line itu adalah garis yang bisa membentuk komposisi itu terlihat rapi atau bagus pada saat tampilan di foto. Kalau aku senang banget mengkomposisikan makanan itu dengan garis miring. gitu ya. Kenapa? Kenapa nggak berbaris, Mbak Srid? Kenapa nggak disusun berbaris aja, misalnya biar bagus? Enggak. Itu bukannya bagus, tapi malah terlihat berantakan dan terlihat seperti Jadi kalau memotret makanan, tutupkan dulu Poinnya, poin itu artinya objeknya atau point of interest, atau bahasa lainnya hero, hero pahlawannya. Jadi, si hero-nya atau poinnya itu ditempatkan dahulu sebelum kita memotret, misalnya teman-teman mau memotret apa e, produk makanan e, brownies, misalnya gitu ya. Brownies-nya dulu ditempatkan yang mau difoto satu, taruh, taruh. baru kemudian elemen-elemen uh, atau properti-properti di samping-sampingnya si brownies itu ditempatkan, selanjutnya tempatkan yang agak miring kiri, gitu ya, jadi miring kanan miring-kiri terserah deh, pokoknya bentuknya nanti diagonal terus nanti misalnya di sini taruh lagi uh, coklat-coklatannya si brownies gitu ya jadi bentuknya gini nanti atau bisa juga nanti garisnya segitiga gitu ya, intinya sebenarnya leading line ini, bagaimana caranya supaya foto tersebut tidak Uh, sorry, objek-objek uh, makanan tersebut tidak terlihat bertumpuk atau berbaris. ya. Nanti kalau dicusunnya itu rapi, dia agak miring gitu. Nah, pada saat tampilan di foto nanti akan terlihat rapi. Kelihatan juga belakangnya. Aku akan praktekkan nanti ya setelah istirahat ya. Nah, kemudian komposisi itu juga ada namanya komposisi warna. Warna itu juga paling penting. Jadi, teman-teman kalau misalnya ingin mengkomposisikan, memotret makanan, Usahakan hindari warna-warna yang bertabrakan dan gonceng. Misalnya nih teman-teman punya taplak warna emas di sini, kemudian piringnya silver gitu ya. Jangan. Jadi benar-benar uh, memix and match warna itu ibaratkan seperti teman-teman ini memix and match baju. Bajunya bawahnya warna terang Berarti aku coba pakai di atasannya warna gelap Aku coba pakai di atasannya warna terang Bagaimana ya. cara kita mengkontraskan si warna tersebut nah Itu kita bisa dipakai dalam menggunakan komposisi warna dalam pemotret makanan ya. Nah kemudian yang kanan nih pola Tadi kan warna ya Sekarang pola Piring yang bersorak Piring yang bercorak, kalau ingin in in kita tempatkan makanan, kalau kita usahakan makanan itu ya, polos. Misalkan tadi abis belajar bikin roti garlic korean bread gitu ya, itu kan dia pada polos ya, nah warnanya coklat, berarti bisa tuh menggunakan cor uh, piring yang bercorak. Tapi kalau korean garlic breadnya itu banyak, Uh, aksesorisnya, ada cheese-nya, ada apa segala macam rame lah ya, pokoknya si garlic bread itu usahakan piringnya yang polos gitu ya, atau kalau enggak lebih aman kita menggunakan wadah yang polos gitu ya yeah. oke, okay. ini contohnya untuk yang pattern, nah kalau di contoh gambar ini tuh, ini kan rotinya polos, ini uh, apa piringnya bercorak gitu ya, coba bayangkan kalau misalnya piringnya sudah bercorak tapi di sini ditaruh yang nasi goreng atau apa gitu yang ramai. Nah, itu tidak akan tidak akan pas. Nah, sekarang foreground atau background. Foreground ini sebenarnya cuma sebagai uh, alternatif aja sih. Kalau teman-teman misalnya bosen menggunakan angle yang itu-itu -gitu aja. Jadi, foreground itu menempatkan objek penghalang uh, gitu ya. Objek, objek foto di depan. Kalau ini objek fotonya di belakang. Jadi si hero-nya misalnya ini nih si kopi ya. Terus di depan nanti kita kasih di depan kamera itu kita kasih rumput-rumputan atau tanaman. Gitu. Nanti dia akan berbentuk seperti ini berdepan. Tapi kalau ini dia ada di belakang. Itu perbedaannya ya. Nah terus ada lagi komposisi angle dari atas um, bertai view gitu. Kalau istilah Instagram itu flat lay ya. Teman-teman pasti -teman sering lihat kan fotokopi atau foto-foto apapun di Instagram atau di sosial media dengan menggunakan angle flat lay atau bird eye view dari atas. Motornya memang dari atas, teman-teman. seperti ini ya. Rata. Kalau pakai kamera kameranya diangkat gitu. Atau ada juga sih yang berdiri atas, sorry yang berdiri di bangku gitu, tapi hati-hati jangan -hati, ya, sampai jatuh ya. Kemudian ada juga uh, setelah itu eye level. Jadi sejajar dengan mata. Kalau oh, tadi kan kita moatretnya tuh komposisinya dari atas ya, ini tuh ngambil kameranya begini. Nah kalau ini uh, eye level, jadi sejajar, benar-benar sejajar. Kenapa harus sejajar? Karena aku mengambil layer di ungu-unggunya umum ini, ya. Jadi sebenarnya komposisi angle itu mau itu flat lay ataupun eye level atau apapun itu tergantung dari kita mau ngambil uh, apa. Si makanannya seperti apa, tergantung dari jenis makanannya seperti apa. Kalau makanannya hamburger misalnya, hamburger itu biasanya ngambilnya eye level karena kenapa hamburger itu ada layer-layernya kan. Ini 45 derajat. 45 itu jadi bukan 90, tapi dia agak miring begitu. ya Ini favorit ya. 45 ini adalah favorit dan memang paling banyak digunakan dalam foto fotografi Ini low angle, kita ngambil dari bawah. Ya. Makanya terlihat lampu-lampunya di sini. Karena ngambilnya agak jokok sedikit. Nah, sekarang styling. Styling itu adalah, beda nih sama komposisi. Kalau tadi komposisi kan menempatkan si makanannya nih ya. Kalau styling itu lebih ke, ini biasanya yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek gitu ya. Senang banget sih menata-nata makanannya Ini cowok oh, juga nggak apa-apa sih nanti belajar styling ya, biar bisa cakep. Jadi styling itu adalah menata makanannya ya sebenarnya. Ya, menata elemen food itu agar terlihat menarik. Nah, ini harus ada talenan kayu, warna kontras, alas foto background-nya, jadi macam-macam ya. Ada, harus ada polanya, contohnya ini tuh. Jadi, ini ada, apa? Ini misalnya si makanannya, terus dia menggunakan mangkok putih, kemudian ada talanannya, dan sebagainya, itu art of styling. Gitu ya. Nih, yang nggak boleh ada dalam styling itu apa, yo? Maksudnya dalam satu frame ya, misalnya teman-teman memotret Korean garlic bread dalam satu frame itu kira-kira apa aja sih yang boleh dan nggak boleh masuk frame ya, ini kalau misalnya ada telur, telur atau apapun yang raw gitu ya, barang mentahnya gitu, boleh masuk satu frame, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini nggak boleh ya, jadi dalam frame itu tidak ada binatang tidak ada kucing Gak ada anjing gitu ya, karena memang itu tidak etis dalam foto makanan. Ini contoh menggunakan foto Fredly. Tuh, ini biasanya props, props yang digunakan ya, ada perlu selebay aku gini ya, tapi teman-teman bisa menggunakan elemen-elemen uh, lain untuk bisa menemani foto makanan ya, teman-teman akan foto. Kalau bisa diusahakan, elemen-elemen yang masuk dalam flat itu adalah elemen-elemen yang berhubungan ya, teman-teman. Jadi misalnya... Motret Garlic Bread, Korean Garlic Bread, itu diusahakan yang mau yang berhubungan sama Garlic Bread gitu. Misalnya Garlic Breadnya terbuat dari cheese, ya udah gunakan cheese di situ di sebelahnya. Atau uh, Garlic Breadnya menggunakan tepung terigu atau apa gitu ya. Bisa juga digunakan sebagai uh, menemani dalam foto Garlic Bread tersebut. Jadi macam-macam bisa digunakan. Intinya yang berhubungan dengan makanan tersebut ya. Jangan tiba-tiba garlic bread, terus di sebelahnya ada botol parfum, gitu. Itu kan nggak nyambung, ya, garlic bread sama botol parfum. Mata misalnya, garlic bread, fotonya belakangnya ada lipstick, gitu. Jadi, jangan sampai yang nggak berhubungan, gitu ya. Jadi, intinya memotret, memotret makanan itu dalam satu frame, usahakan elemen-elemen yang berhubungan dengan si makanan tersebut, gitu ya. Jadi, jangan ada tas, eh, nggak apa-apa sih, tapi jangan ada lipstick, ada kaca, ada apa, gitu. Janganlah, ya. Sehingga kalau ingin menampilkan cerita itu nggak apa-apa. Oke, okay. Sekarang um, aku mau kasih lihat kalau kita mau di rumah. Jadi kalau misalnya, tadi kan kita belajar ya, wah wow, banyak banget kan, kalau kita mau otak di rumah kayak gimana sih? gitu ya? Ini cuma tampilannya aja. Ini Kita bisa latihan di rumah, kalau misalnya nggak bisa masak, tapi pengen otak makanan, bisa menggunakan snacking-snacking yang ada di rumah kudapan kudapan atau snack apa aja sih barang-barang murah lah ya singkong apa segala macam keripik-keripik bisa digunakan untuk latihan kemudian perlengkapannya silahkan lihat dapur-dapur di rumah ada apa aja piring ataupun talenan itu bisa kalau bisa yang uh, tidak bermotif atau berwarna terang gitu ya karena putih paling aman supaya kita bisa memotret uh, lebih cantik ini alas foto nanti aku akan uh, sharing kalau aku menggunakan alas, kenapa saya harus pakai alas foto, Mbak Astrid? Supaya fotonya lebih rapi sih, kelihatan lebih cantik juga aja ya, lebih cantik. Sebenarnya bisa juga, motor di meja makan, nggak apa-apa. Tapi supaya orang itu melihatnya lebih fokus ke makanannya, jadi kita mengusahakan background dan alasnya juga yang rapi. Nah ini bisa menggunakan kayu, gitu ya, atau bisa menggunakan kertas. Di mana sih Mbak Astrid? Ada semua di... Instagram atau di Marketplace, Tokopedia, dan sebagainya, dan itu Murmur, -mur, ya. Itu masa pusing, mikirin yang mahal-mahal. Nah, ini juga menggunakan, ini repik singkong yang tadi di rumah tuh, ini punya si bibi di rumah, aku ambil, terus aku foto dengan matahari. Ini juga uh, snacknya anak-anak, gitu ya. Jadi kan kita bisa main-main nih di rumah latihan um, memotret makanan, ya, dengan makanan yang sebenarnya nggak perlu yang terlalu mewah makanannya, gitu ya. Ini juga Astor di rumah yang belakang juga oreo bisa kita foto ya dengan ambience ini buat buat latihan lah ya misalnya teman-teman mau latihan Kita ada makanan di foto bisa menggunakan snack snack yang murah meriah ini juga bisa menggunakan oreo dengan angle berbeda. berbeda ya sekarang kita ke editing habis ini selesai mungkin sudah ada udah banyak yang bertanya ya Novia ya sudah mbak Astrid wow aku terkejut Pasti banyak banget ini Ya udah ya, editing dulu ya kita kebut. Nah, editing. Aku biasa menggunakan Snapchat ya, Adik-adik. Adik-adik pasti udah pada tahu Snapchat itu apa. Atau mungkin ada yang belum? nggak apa-apa. kalian sudah tahu bentuknya seperti ini. Yang belum tahu bentuknya seperti ini ya. Ada di Play Store namanya Snapchat gitu ya. Apa sih fungsinya? Dia sebenarnya kayak a little Photoshop atau Photoshop ini gitu ya. Kalau Photoshop kan biasanya adanya di laptop ya, dan itu agak ribet makanya Kalau oh, ini sangat user friendly banget dia bisa di cropping, bisa juga untuk terang gelap, bahkan bisa buat healing. Healing tuh buat ngilangin uh, apa noda atau kalau yang punya foto banyak jerawatnya bisa dihilangin jerawatnya dengan healing. Jadi ini benar-benar powerful banget ya editingnya dan ini bagus gitu ya. Oke, lanjutnya adalah editing monofis kofis. Kalau ini sebenarnya cuma filtering aja gitu ya. Filter-filter yang suka dipakai di Instagram dan sebagainya itu menggunakan filter, Tapi hati-hati kalau makanan jangan terlalu banyak di filter. ya Karena apa? Nanti makanan berubah warnanya. Garlic Korean Bread berwarna coklat, kalian kasih filter bisa jadi merah loh. Hati-hati. Garlic Bread itu kamu kasih filter bisa jadi biru. Nah, makanya hati-hati menggunakan filter ya. Ini lalu, lalu sebenarnya mirip sih. Ini semua ada di uh, handphone ya. Uh, ininya, editingnya. aku ini mirip dengan Snapseed, tapi dia lebih agak uh, soft gitu ya. Dia nggak terlalu ekstrim terang gelapnya. Kalau aku sih menggunakan Lightroom tuh untuk final touch aja. Jadi yang pertama biasanya aku editingnya pakai Snapseed, kemudian final touchnya aku pakai Lightroom. Beneran mirip ya dengan Snapseed, tapi kalau aku sarankan sih mungkin Snapseed dulu yang paling awal baru kemudian editing yang lain. Ya. Terakhir tips loh, aku punya tips ATM, dan ini bukan kartu ATM dan juga bukan kartu prabayar ya. ATM itu adalah amati, tiru dan modifikasi. Artinya apa sih ini? Tipsnya ini untuk supaya adik-adik semua bisa lebih menguasai memotret makanan. Ya, Gimana caranya kita bisa piawai ya, memotret makanan? Kita mengamati foto-foto orang, nggak apa-apa. Follow... Uh, beberapa akun-akun uh, yang punya foto-foto yang bagus, gitu ya, untuk sebagai referensi aja malam-malam pun lihat Pinterest, mungkin gitu, teman adik-adik cowok -adik, oh ya Pinterest ya, Pinterest tuh banyak banget ide-ide di situ bisa lihat gitu ide idenya apa. Kemudian setelah kita mengamati kita meniru, meniru itu bukan menjiplak ya, tapi meniru. Oh aku lihat nih ya referensi fotonya cipak kayak gini, aku bisa nggak ya tiru-tiru sedikit ya itu baru kita modifikasi dong tentunya ya, jadi bukan itu terus dijiplak yang menambah-menambah foto, misalnya pakai merek piring aku ah, kita pakai merek merek piring ah, si foto itu punya lampu warna apa, kita pakai eh, jangan dijiplak, tapi ditiru, tapi dimodifikasi, ya jadi, ini terakhir tips dari aku ATM, amati tiru dan modifikasi semoga dengan tips ini dan apa yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa lebih kiawa ya, ke motor makanan, terima kasih sekarang kita ke pertanyaan ya, Novia. Uh, mau informasi lagi, untuk uh, videonya mau diputar kah? Boleh. Aku lupa. Aku punya beberapa video. Kita coba motret dulu dengan matahari ya. Silahkan, Novia, putarkan videonya. Jadi, ini adalah memotret dengan menggunakan matahari. Bentar ya. Nonton dulu videonya ya, adik-adik. Nanti siang baru kita praktek ya, Novia. Boleh di stop share dulu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. belum datang sih belum datang. Ya, jadi ini adalah video di rumah aku. Karena uh, jendelanya tuh ada di sebelah kiri ya. Alhamdulillah cahaya mataharinya banyak di rumah dan kita cerita memotret uh, jus mangga ya. Lanjut semangka itu jadi cantik ya, coba. Nah ini proses yang digunakan, punya tanaman daunin, terus juga punya beberapa gelas. Ini gelas, semangka gelasnya dibuatin semangka sebut. Atur ya. Oh lihat, aku atur gitu ya, ada miring ya, bukan di baris loh, ada miring diagonal. Satu kita letakkan. Ya, tip sekarang yang menggunakan handphone. Coba Novia dengan objek yang sama. Nah ini menggunakan handphone, kayaknya mode pro ya. Lihat ya. Oh, di zoom boleh, tapi jangan terlalu di zoom. Ini memang uh, apa penggunaannya memang harus pinter-pinter dalam mengambil angle ya. Lihat, ISO nya aku mainkan. Jadi kita mainnya ISO dengan zoom sedikit. Atur ISO dan speed, ya nanti dibuka masing-masing handphone yang punya handphone dibuka mode punya. Aku rasa di Android ada semua. Kecuali iPhone. iPhone aku kurang bisa membantu dengan item-item karena memang ini sebuah teman ya gitu. ini dengan matahari yang sama ya sebelah kiri ya uh, ini benar-benar uh, posisinya sama cuma ini menggunakan uh, nah ini hasilnya belum diantar gitu, lumayan kan gitu jadi ini anak hanya jus semangko semangka semangat kakak, oke okay, sip Novia, sudah ada pertanyaan Kak? Jadi gitu ya, sekilas ya. Jadi udah ada bayangan ya bagaimana kita memotret dengan menggunakan matahari, oke? Okay? Oke, okay, thank you Mbak Astrid atas materinya pada hari ini. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Astrid. Teman-teman yang masih mau bertanya boleh ditulis tulis di kolom chat atau nanti boleh tanya langsung ya Mbak Astrid ya? Boleh. Oke, okay, ini aku bacain dari Kak Herni Mustikawati. Okay. Uh, mau masukkan kak pilihan komponen pelengkap untuk foto makanan bagusnya peralatan masak atau atau ma masak atau makan atau bahan-bahan pembuat makanannya ya? Oh, Oke, okay. ini good question ini bagus banget. Jadi bisa dua-duanya, gitu ya? Kan tadi aku bilang bahwa makanan itu. Ada yang mau bertanya ya? Langsung, enggak? Enggak, langsung dijawab okay. mbak. Oke, okay, jadi gini, memasak makanan tadi kan aku sudah bilang ya bahwa coba usahakan dalam memotong makanan itu, elemen-elemen yang digunakan adalah yang berhubungan, yang related Yang berhubungan sama si makanannya. Kalau memang bahan makanannya yang digunakan itu boleh banget Misalnya teman-teman gak punya perlengkapan piring apalah, talenan dan sebagainya yang bagus-bagus dan sebagainya Itu bisa menggunakan bahan-bahan pembuatnya Bahan-bahan pembuatnya misalnya keju, ya kan untuk korean brand dari bread can 7, bisa digunakan sebagai itu, atau alat-alat masaknya pun bisa masuk, misalnya kocokannya gitu, kocokan untuk telurnya, mixernya gitu, jangan mixer mesinnya ya, satu mesin, apa, satu, uh, buat yang telurnya itu, yang buat kocok telur itu bisa, atau misalnya yang buat geeling itu, apa sih namanya, rolling ya, rolling spin bisa gitu, atau mungkin sendok-sendok, uh, sendok terigu, atau apapun tuh bisa, asal cantik aja gitu ya masuk. Jadi sebenarnya alat-alat buat masaknya bisa masuk asal jangan terlalu ramai, gitu ya. Yang kedua bahan-bahannya pun bisa masuk. Seperti brownies kan ada bahan coklat tuh yang sprinkle sprinkle kecilnya itu bisa digunakan sebagai uh, penghias foto atau elemen foto, gitu ya. Jadi bisa dua-duanya. Oke nanti coba ya, mbak. siapa tadi namanya? Novia, sorry. Mbak Herni. Mbak Herni nanti coba ya. Ada lagi mbak satu pertanyaan dari mbak Herni. Iya. Masih yang pas antara target foto dan perintilan maksudnya props-nya ya. Berapa persen ya kak? Oh berapa persen? Tentunya kalau persentase sih berapa ya? Hmm, kalau bisa sih ini kalau bisa eh, jangan terlalu banyak props juga. Aku nggak bisa kasih persentase ya. Tapi intinya adalah pada saat eh, memotret makanan. Jangan juga terlalu ramai props-nya. Kenapa? Kasihan nanti yang menjadi hero atau menjadi point of interest-nya. Intinya usahakan si makanan yang menjadi uh, bintangnya atau menjadi hero-nya itu terlihat. Tapi elemen yang lain itu hanya sebagai uh, apa ya pelengkap saja. Kalau sebagai pelengkap artinya kan dia nggak boleh muncul barengan dengan yang lain kan. Jadi aku nggak bisa kasih persentase, tapi... Usahakan di dalam foto tersebut jangan terlalu ramai karena nanti bisa membuat si uh, hero atau point of interest itu tidak terlihat. ya. Jadi, seberapa ramainya enggak masalah asalkan si point of interest terlihat, ya. Jangan, tapi jangan terlalu ramai. Oke? Okay? Sip, seperti itu. Oke, okay. thank you Kak Herli. Gimana sudah terjawabkah pertanyaannya? Jawab ya nanti kalau ini lagi boleh tanya-tanya lagi kita ke yang ya ada pertanyaan lagi nih kak da dari ah. kak Anne uh -huh. kak kalau backgroundnya polosan tanpa properti ada tips and triknya enggak ya supaya hasil fotonya tetap bagus oh backgroundnya polos justru kalau background polos itu enak banget buat uh, apa namanya bisa cantik gitu ya kalau background polos uh, Tergantung, misalnya memotret hmm, buat katalog gitu ya, memotret buat uh, go food atau apa, mau ditaruh-taruh di sebagai katalog-katalog -katalog, itu nggak perlu terlalu banyak crop sebenarnya. Atau makanan aja dengan karton putih gitu ya, yang polos, makanannya mungkin bisa taruh dengan sendoknya sedikit atau dengan napkin, udah foto. gitu Tapi kalau misalnya kepengin ramai, bisa juga menggunakan Uh, misalnya ada tekoknya, ada gelasnya, ada bunga, segala macam. Ternyata dengan background polos itu sangat-sangat membantu, karena kita bisa memainkan ramai atau tidaknya si objek yang ada di dalam frame. Oke, ya? Oke, okay. okay, thank you Mbak Street. Gimana Kak Anilia Konitas sudah terjawab, kah? Seperti itu ya, jadi enak kok pakai polos-polos. Oke. -polos gitu. Oke. Okay. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung boleh raise hand ya. Dari Kak Adelia Tantri Mbak Sri, Tips ya. saat harus menggunakan artificial light, contohnya pas kondisi mendung yang tidak ada cahaya matahari, apakah ada angel khusus untuk penempatan lightingnya atau supaya cahaya jatuhnya tidak terlalu keras ke objeknya? Oh, Oke. Okay. Good question. Jadi kalau misalnya pada saat mendung atau benar-benar di dalam ruangan yang tanpa matahari, itu memang disarankan menggunakan artificial light gitu ya atau lampu. Nah, penempatan lampu yang paling enak memang sebenarnya adalah lampu yang tidak langsung memancarkan ke objek, artinya nggak direct langsung gitu ya, karena memang tampilannya akan keras gitu ya, dia akan tampak lebih keras lah, di dalam objek batu tersebut. Nah makanya itu biasanya digunakan diffuser atau filter di depannya. Nah kalau teman-teman nggak punya diffuser bisa menggunakan kertas roti. Tau kan kertas roti yang warna putih itu? Nah itu bisa ditempatkan di depannya si lampu. Jadi misalnya nih lampu ya, terus di sebelah sini objeknya. Ini objeknya. Di antara objek dan lampu, tempatkanlah si kertas roti tersebut. Gunanya apa? Gunanya pada saat lampu itu menerangi si roti dengan adanya filter eh, dengan adanya filter kertas tersebut, maka cahaya yang jatuh di dalam objeknya akan lebih sempurna. Dia akan lebih rata dan tidak keras. Ya, nah, arahnya pun bisa dari kiri, bisa dari kanan. Mau dari belakang pun bisa, tapi kalau dari belakang itu kan backlighting biasanya akan tampak gelap. Nah, makanya kalau e, montet dari belakang harus dibantu lagi dengan pencahayaan dari depan. ya. Jadi, nggak bisa satu lighting ya. Tapi kalau dari samping kiri dan kanan itu lebih enak. Kiri kanan itu bisa. ya. Jadi, kalau arah cahaya tadi dari kiri kanan, kemudian supaya nggak keras digunakan diffuser. Ya. Oke, okay, seperti itu. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Astrid okay. dari Kak Rio. Untuk ISO yang tadi di video nih Mbak Astrid kira-kira berapa ya? Mas, masih ingat? ISO. ISO-nya kira-kira berapa ya? Karena gini, aku kan menggunakan ISO itu auto. Jadi tadi kan aku sudah bilang, aku kalau kamera itu menggunakan mode A, aperture. Jadi kalau aperture itu, aperture itu yang fix. Tapi ISO dan dan lain-lainnya itu auto. Jadi dia mengikuti uh, kondisi cahaya di situ. Kalau mau dibilang berapa kira-kira ya, ISO-nya kan karena indoor ya. Itu biasanya di atas 300 gitu. bisa 600-an gitu ya. Aku nginget sih ya, tapi biasanya sekitar 600 ke atas lah. Gitu. Nanti aku cek lagi ya berapa ISO-nya karena udah lupa data exif-nya. Tapi kalau indoor pasti di atas 300, ya. Oke, okay, ini ada pertanyaan dari Kak Diana. Hmm. Tips saat mau foto makanan bersama packagingnya, nya hmm. misal mau foto cookies yang ada di toples, apakah hmm. masih perlu props tambahan? Bisa, bisa props tambahan dengan packaging, karena kan biasanya tuh yang mau difoto kan ini ya, misalnya ini uh, si kue nastar, gitu ya. Ini kue nastar. Terus ada packagingnya gitu ya, kalau aku ya biasanya motret, packagingnya di belakang, kue nastarnya dikeluarin dari packaging, taruh di wadah piring. Jadi kelihatan bahwa di dalam sopes itu adalah si nastar. Setelah dua ini dipoto, baru deh di belakang-belakangnya dikasih uh, ada vas bunga, misalnya di sebelah sini dikasih uh, apa lagi ya, gelas gitu, dikasih napkin gitu, bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa kok, boleh kok. Asalkan si packaging dan isinya itu jadi satu. Artinya maksudnya bukan jadi satu, artinya dia menjadi satu hero, satu point of interest. Karena kan kita mau bilang nih, eh packaging itu isinya naster loh, packaging itu isinya uh, cookies loh gitu ya. Jadi bisa digunakan properti lain, asalkan mereka uh, jadi satu. fotonya. Gitu. Oke, okay, thank you Kak Diana, atas pertanyaannya. Masa kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, dari Kak Laila. Oke, okay. malam hari cahaya lampu harus terang banget atau gimana ya kak, supaya yang maksimal? Tergantung, makanya kalian mau fotonya itu eh uh, gini, kalau aku ya ngajar selalu aku bilang sama murid-murid uh, aku Kalian tuh pengen tampilan fotonya itu seperti apa Kalau pengennya tampilannya bright banget gitu, hasil fotonya itu, moodnya itu adalah bright Tentunya harus digunakan banyak lighting tapi kalau ingin menggunakan mood yang dark, mood yang moody gitu ya, yang agak-agak sendu, tentunya satu lighting aja cukup. Gitu. Jadi uh, ada pertanyaan tadi gimana sih hasil menggunakan lighting mau terang atau gelap? Tergantung kalian mau fotonya itu mau model gimana? Kalau mau tertutup terang benerang gitu ya dua lighting, gitu ya. Oh misalnya satu lighting tapi nanti dikasih lagi reflektor, gitu. Reflektor tuh bisa berupa kertas putih atau apapun yang bisa memantulkan cahaya jadi lebih terang. Tapi kalau misalnya pengen tampilannya yang uh, fotonya tuh agak, agak gelap, satu lighting sebelah kanan juga cukup atau sebelah kiri, ya seperti itu. Oh ya satu lagi, yang penting adalah uh, apa mau satu lighting mau dua lighting yang penting si makanan itu terlihat ya. gitu ya yang penting terlihat makanannya seperti itu, ya apapun itu mood ambiencenya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you mbak Asri. Um, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya secara langsung, mungkin yang basic biar Lakan. biar lebih akap nih. Kalau kita nanya via chat aja kan kita cuma bisa ngejawab aja. Gimana teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung sama mbak Asri? Silahkan. Boleh raise hand. Nanti akan aku sebutkan namanya. Kok pada pemalu ya? Mengobrol apa masih karena libur kali ya? Jadi mungkin Tunggu, boleh apa-apa kalau nggak mau aktifin uh, apa kameranya, Kamera. mungkin boleh ngaktifin mikrofonnya aja mengobrol ya. Iya. Uh, nih aku langsung aja kanomi boleh ditanyakan langsung sama Basri. Ya mau dia. Boleh ya, boleh. kan diaktifin. Uh, halo, selamat siang, Kak. Halo, selamat siang. Nah, no kalau misalnya uh, habis foto kita itu editnya itu wajib atau enggak sih, Kak? Terus, kalau wajib biasanya yang perlu perlu diedit, itu apa aja ya? Terima kasih. Oke, okay, makasih. Nah, ngedit itu perlu enggak sih? Nggak perlu juga sebenarnya. Kecuali kalau fotonya itu masih kurang pas, kurang pas itu apa? Kurang pas itu misalnya. Cahayanya terlalu gelap. Pada saat kita motret, ya. Kita motret ini dengan baik, tapi ternyata hasil fotonya terlalu gelap. Nah, gimana caranya supaya terang? Harus kita edit, kan? Nah, di edit harus seperti apa, harus uh, harus apa aja yang diedit? Kalau memang kurang uh, terang, berarti yang di-edit hanya terangan saja. Tapi kalau misalnya fotonya itu, uh, foto makanannya misalnya ya terlalu banyak, bercak-bercak atau terlalu banyak apa namanya noda-noda di sekitarnya kita bisa edit untuk menghilangkan uh, noda-nodanya. Jadi seberapa penting editing itu adalah tergantung dari foto yang kita mau itu hasilnya seperti apa. Kalau kita kepengen fotonya terang ya tentunya kita editingnya lebih terang. Kalau pengen fotonya itu lebih gelap kita editingnya lebih gelap. Kalau fotonya pengen lebih rapi kita editingnya healing gitu ya. Tapi kalau kita berpendapat bahwa foto itu udah perlu lagi diedit ya nggak perlu diedit. Gitu. Jadi uh, editing itu uh, apa namanya enggak selalu harus harus uh, ada ya teman-teman ya. Aku juga pernah kok ada foto beberapa itu yang aku nggak edit. Jadi pas sudah hasil fotonya kayak gitu ya udah kayak gitu karena sudah pas cahaya dan sebagainya. Tapi memang yang paling umum biasanya exposure terang gelap. Jadi biasanya kita kalau motor tuh suka kurang terang, suka kurang gelap gitu ya. Jadi diterang gelapkan saja. Dan satu lagi, biasanya cropping. Nah, biasanya kalau motretnya suka ada, tuh kan pas motret, kelihatanlah itu pintu di sebelah kanan, kelihatan itu hordeng di sebelah kiri, atau kelihatanlah apa itu di cropping, dirapihkan jadinya. Nanti, ya nanti, Mbak, um, siapa namanya? Mbak Berlian ya? Berlian nanti praktek ya? Praktek terus nanti coba uh, kasih lihat ke aku hasil fotonya. Nanti siapa tahu aku bisa komen gitu ya edit atau Oke. Oke, okay. okay, thank you Kanomi sudah bertanya secara langsung. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oh, Kanomi kalau masih belum puas boleh ditanyakan Lalu, lagi silahkan Yes, Oke. Okay. Uh, halo Kak kalau yeah. katanya kita udah foto nih. Terus uh, kan diupload entah itu ke Instagram, entah kemana nah, takutnya kan kayak ada yang mm, copy foto kita, tapi kayak uh, kayak istilah nyuri gitu loh nah, itu trademark foto itu penting gak? misalnya di bawah kanan tuh tak tulisin Nomi gitu, atau gimana atau gak usah atau... oh, watermark ya mm. ya, watermark ya watermark itu kalau mm. aku sih sangat-sangat jarang pakai watermark Uh, kecuali memang kalau misalnya uh, foto tersebut uh, apa uh, memang aku perlukan untuk di watermark tapi biasanya foto-foto tersebut uh, yang aku upload di Instagram itu foto-foto yang sudah aku berikan ke uh, klien gitu jadi udah milik klien biasanya bebas saya diupload mana aja tapi sebenarnya memang uh, kalau memang kita punya uh, khawatiran untuk uh, foto tersebut diambil orang itu watermark memang perlu ya watermark itu um, dicantumkannya mungkin bisa um, di kiri bawah kanan bawah asalkan jangan tidak asalkan tidak mengganggu si makanannya tapi ada juga sih yang um, menaruh watermark itu ag agak di dekat-dekat makanan gitu ya karena apa karena takutnya kalau misalnya dicuri pokoknya terus si yang mencuri itu bisa cropping ya si apa si watermarknya gitu jadi bisa juga di deket-deket makanannya gitu ya nah itu nggak masalah sih sebenarnya mbak uh, membuat watermark yang, itu kan bisa pakai snapchat ya watermarknya itu so, kalau aku sih aku jarang pakai watermark aku aku aku jarang aku pernah sih dicuri beberapa kali gitu ya tapi uh, terus uh, karena kalau dicuri lewat instagram itu kan resolusinya kurang bagus ya mereka uh, ini jadi kelihatan kan datang kau itu curian, gitu, uh, aku upload biasanya sih di uh, Instagram, gitu, alhamdulillah sih belum, ya, pernah kecuri terus ketahuan, <laughs> sering banget ketahuan, seperti itu, ini nggak apa-apa, nah, Naomi uh, pakai watermark nggak apa-apa, terus watermarknya itu kalau bisa ditempatkan di mana kalau ada orang yang mencuri itu tidak bisa mengcropping, gitu ya, dekat-dekat itu aja dekat-dekat dekat deket, deket foto makanannya juga nggak apa-apa ya oke okay. semoga membantu ya oke okay, thank you kan Omi gimana teman-teman masih ada pertanyaan lagi wah Mbak Srid pernah ada yang ambilin fotonya kenapa ada Kalau yang mau nanya lagi sorry belum ada nih Mbak Srid. belum ada nih Mbak oh. gimana teman-teman Mumpung ada kesempatan nih buat tanya-tanya sama Bas, karena kan biasanya Mbak punya kelas sendiri nih. Ya. Sekarang teman-teman punya kesempatan buat tanya-tanya sama Bas. Ya, pokoknya gini kalau motret makanan itu, intinya adalah um, kita tetap, uh, coba beberapa angle gitu ya. Jadi misalnya motret makanan masih kurang pas gitu ya. Terus uh, ada yang nanya, misalnya Mbak angle anglenya kok kurang pas ya, selalu aku motret dari 4-5 segala apa-apa. Itu dicoba terus. Jadi, sebenarnya motret sekarang itu enggak mesti harus angle de uh, angle 45 atau angle atas gitu ya, enggak. Exploring seluruh angle yang uh, kalian mampu sampai mendapatkan uh, gambar yang pas. Terus misalnya ada pertanyaan lagi, Basit, gimana sih caranya uh, motret itu perlu enggak sih sebenarnya banyak props atau enggak gitu ya. Sebenarnya props itu enggak uh, banyak juga nggak apa-apa gitu ya. Kayak tadi tuh foto yang cupcakes yang aku kasih lihat itu kan cuma cupcakes doang, tapi enggak ada pros crossroad lain. Dan itu menggunakan matahari, itu juga udah cantik menurut aku. Jadi sebenarnya tidak menggunakan banyak juga nggak apa-apa. Pada yang Dan dembasif dari kamilia silakan kamilia boleh aktifin mikrofonnya. Uh. <tuh> assalamualaikum, Mbak Halo, assalamualaikum. Halo, ya, ya. Aku mau tanya, ini apa Melia? Mau tanya, biasanya dalam food fotografi itu kan kadang-kadang uh, ada kayak uh, style yang uh, ada tangan yang megang piring atau enggak tangan yang megang apa potongan kue kayak gitu biar dalamnya kelihatan. Nah, pakai Mbak Astrid pernah melakukan uh, foto yang stylenya kayak gitu dan tipsnya tuh gimana? Makasih. Okay. Terima kasih. Amelia, sebelumnya follow Instagram aku ya. <laughs> oh, yeah. Kalau mau lihat, silakan follow. Di sana bukan cuma hand in frame, tapi body in frame pun masuk. Jadi, uh, itu namanya hand in frame ya, yang tangan memegang atau apapun. Dan... Uh, FYI, uh, hand-in-frame itu memang menjadi satu trend ya, apalagi di sosial media. Foto sosial media itu kebanyakan memang bebas gitu ya, karena itu adalah foto editorial atau foto yang menceritakan sesuatu yang ada di dalam uh, foto tersebut. Jadi misalnya, foto yang memegang, ada, ada hand-in-frame, sedang menuang gitu ya, nah itu kan ceritanya kan, oh ya ini gue lagi nuang air nih, gitu dan ini sepertinya lezat sekali nih tehnya uh, atau susunya, gitu atau misalnya ada kalau lihat di Instagram aku, aku kasih lihat gak ya, nanti beberapa ya aku buka ya, boleh ya Novia boleh mbak, silahkan oke teman-teman mungkin nggak apa-apa belum ada yang uh, mungkin kita baru berkenalan ya, jadi uh, belum ada yang follow Instagram aku Oh, tadi pertanyaan Amelia, it's a good question. Uh, bagaimana hand in frame itu dan bagaimana caranya. Nah, aku punya cerita nih sedikit bahwa aku tuh sebenarnya memotret itu. Uh, hand in frame dan body in frame aku adalah masuk di dalam itu. gitu. Jadi itu body aku sendiri, tangan aku sendiri. Bentar ya. Bentar. Oh, dia harus masuk ya. Bentar, aku kasih lihat beberapa uh, mengenai. Oke, okay, aku sharing dulu ya. Boleh ya. Mana sih Instagram aku? Bentar. Gitu. Jadi, sebenarnya menggunakan uh, hand-in-frame itu nggak apa-apa. Dan memang... Uh, banget digunakan juga untuk, uh, apa namanya, untuk, sebentar. Kok oh, nggak bisa ya? Harusnya bisa ya? Oh, ini dia bisa nih, sebentar ya. Nah. udah kelihatan belum, Novia? Sudah ya? Oh, ini harus masuk dulu. Uh, ini gimana sih? Harus masuk ya? Aku belum masuk, sebentar aku stop dulu. mau ngasih lihat aja. Jadi uh, di dalam sambil nunggu pertanyaan selanjutnya dan sambil ini ya nggak apa-apa ya. Boleh bercerita. Mungkin teman-teman juga informasi dari aku nanti di rangkaian akhir acara teman-teman boleh difoto makanannya. Karena nanti akan detect juga Mbak Street ke Astrid tapi nanti di akhir sesi acara karena besok ada kelas sesi captionnya gitu. Oh, ada lombanya nggak sih Novia? Uh, challenge sih mbak, kita nggak lomba challenge. Oh keren. Ada hadiahnya Mbak Ada mbak, ada kok. Oh uh, keren tuh. Coba ada hadiahnya. Bentar ya. Ada hadiahnya. Jadi kalau ada hadiahnya mesti ini. Ini mesti masuk ya. Nah, ini dia. Instagram itu uh, apa uh, nya bagus ya lumayan, tapi hati-hati loh banyak banget yang dihack sekarang. Oke, okay. aku akan share. Oke, okay, aku akan share sekarang. ya kelihatan ya. Sudah Mbak. Nah, oke, okay, aku akan cari. Jadi teman-teman lihat nah ini kayak gini nih. Sebelah kanan lihat ya, aku motret dengan menggunakan tangan. Nah, ini tangan aku sendiri gitu. Gimana caranya tangan aku tangan aku masuk dan aku yang motret juga. Nah, ini menggunakan remote. Jadi aku punya remote yang pakai sekian detik, sekian detik gitu ya, timer timer. Nah, kita gunakan gitu jadi teman-teman bisa menggunakan timer agar supaya tangannya masuk terus aku ada body in frame nah ini juga ini juga aku ini ba -ba ini, ini badannya aku ini kan menceritakan ya kalau kita sedang menuang tuh seperti ini ini badannya aku ini badannya aku juga ini punya ini tangan aku dan badan aku kebanyakan gak sih ini jadi model terus aku yang motret ya gimana caranya pakai timer gitu ya jadi, uh, seperti ini nih. Nah, ini juga sebenarnya kan untuk menceritakan. Jadi, sebenarnya hand in frame, body in frame yang masuk ke dalam frame itu adalah untuk menceritakan situasi atau misalnya foto itu sedang menggambarkan apa. Gitu, kayak gini kan? Hmm. ceritanya jadi kayak ibu-ibu yang hmm. lagi mau serve spaghetti, gitu ya, ke meja seperti itu. Gimana, Amelia? ya kak, terima kasih ya sama-sama, oke okay. aku stop sharing dulu ya ada pertanyaan lagi? oke, okay. belum ada pertanyaan Masuknya masih malu-malu nih mbak Suki. ada rencan tuh, ada dua oh boleh, boleh kak Herni boleh diaktifkan Oke, halo kak Astrid halo Herni <laughs> tadi sempat lihat-lihat instagramnya kak Iya, makasih. Masalah, gimana sih foto makanan yang berkuah, Kak? Kan itu dalam-dalamannya nggak kelihatan ya Itu untuk antisipasi biar kelihatan jadi menarik tuh gimana Terus kedua, abis ngeliat Instagram Instagram story-nya Kak Akrit Ada hmm. make up makanan, itu maksudnya apa ya, Kak? Ada apa? Make up makanan, makanan juga di make up <laughs> Oh, ngeliatin oh, itu ya, story aku ya <laughs> Oke, okay. terima kasih ya. Uh, aku menjawab story dulu ya, Herni. jadi makeup, makeup makanan itu maksudnya cuma ini aja sih, cuma apa sih hmm. namanya, tandaan aja, sebenarnya bukan makeup, tapi itu touch up makanan. Gimana? Touch, makanan itu pada saat memotret menu, karena kemarin aku kebetulan memotret menu di restoran, Nah, uh, menu yang ditampilkan itu harus terlihat fresh, gitu ya. Jadi kalau makanan yang habis dimasak sama uh, koki gitu atau chef mau difoto biasanya biasanya itu tampilannya itu tidak sesuai sama yang mau kita foto gitu jadi kurang fresh walaupun itu chefnya bermasak gimana caranya ditouch up di make up istilahnya bukan di make up tapi ditouch up supaya makanan itu lebih yummy caranya adalah menggunakan minyak minyak goreng jadi kemarin uh, asisten aku Seli Kemarin ngebantuin aku, itu dia me, mengkuaskan minyak ke makanan tersebut supaya dia terlihat oily, terlihat lebih apa kalau di kamera tuh tampilannya jadi lebih uh, apa ya, gurih gitu loh gitu ya, jadi berminyak minyak seperti itu. Itu bisa uh, bi, kemarin tuh saya uh, ngotret makanan Padang. Makanan Padang itu kan emang kalau dia enggak apa ya, kalau nggak terlihat lezat kan orang malas ya makannya, jadi kemarin tuh daging rendangnya, daging apanya tuh dioles-oles. Begitu juga sama dengan uh, hamburger. Hamburger biasanya biar bisa terlihat bagus, biasanya dioles-oles juga. Dan itu menggunakan kuas. Kuasnya memang kayak kuas make up ya. Tapi itu sebenarnya itu adalah kuas buat men-styling atau men-touch up makanan gitu ya. Nah seperti itu kalau kalian nanti sudah terjun di dunia food photography atau di dunia komersial, itu adalah hal-hal yang memang dibutuhkan untuk mem up atau men up makanan biar terlihat bagus di uh, kamera, seperti itu. Tadi pertanyaan yang pertama apa jadi lupa deh. Soalnya yang story itu emang lucu banget. Ini, Kak, untuk makanan yang berkuah. Oh, iya. Biar dalamannya gimana gitu, Kak. Oke. Okay. Makanan yang berkuah, kalau aku diakalinnya biasanya dengan uh, wadahnya ya, wadahnya dikecilin. Jadi misalnya kalian mau motret uh, sup iga, gitu ya? Sup iga itu kan biasanya memang uh, cuma ada wortel, terus ada dagingnya, gitu ya, sama kuahnya. Nah, gimana caranya si si siapa namanya si daging iganya kelihatan? Pertama, aku memilih wadahnya dulu dan aku lihat nih kapasitas si kuahnya yang di, yang dikasih ke aku ini seberapa. Kalau misalnya dia ngasihnya dikit, berarti aku pakainya agak agak yang lebih kecil. Nah, gitu ya. Jadi wadahnya dulu. Udah ketemu wadah, setelah kita tuang misalnya dicoba apa tenggelam nih? Masih. Caranya adalah si ininya dulu, isinya dulu bukan kuahnya ya. Si dalamnya dulu ya, ditaruh gitu ya wortel dan sebagainya baru tuang kuahnya, jadi jangan kuahnya dulu, baru isinya. Jadi kuah tuh belakangan, kuahnya itu juga harus lebih sedikit dibandingkan dalamnya, supaya dia lebih kelihatan. Gitu ya. Kalau mau lebih kelihatan lagi, ya biasanya aku tuh narok mangkok gede dan ada mangkok lagi di dalam. Ya untuk ngangkat, jadi mangkok atau wadah lagi, jadi supaya si siapa? si airnya itu jadi lebih terangkat jadi ini mangkok gitu ya taruh mangkok lagi tapi mangkoknya ditelungkupin Tuk, gitu balik mangkoknya lebih kecil dibandingkan mangkok yang ada jadi mangkoknya besar terus ada mangkok yang lebih kecil ditelungkupin gitu terus di dalamnya habis itu isi kuah isi kuah isi apa isinya dulu habis itu baru kasih kuah gitu macam-macam ya triknya supaya dia eh, apa namanya terangkat terus satu lagi ngambil fotonya pun kalau kuah itu musim 45 puluh gitu ya musim 45 derajat supaya terlihat dalam mangkoknya, itu ya itu mesti praktek loh, Anelia, Herni, oke, jadi, oke, ada lagi ada semua, Herni ya. ada lagi mbak set dari Kak Anelia, Kornita silakan Kak Anelia boleh akses mikrofonnya Uh, halo kak Astrid uh, mau Hello. tanya yeah. uh, apa sebenarnya kalau pakai HP sama kamera tuh hasilnya uh, beda jauh banget nggak sih kak? Terus kayak hmm? maksudnya um, cara cara biar bisa mendapatkan hasil yang uh, maksimal menggunakan HP tuh kayak gimana? Dan dari Instagram kakak tuh ada nggak sih foto yang diambilnya uh, pakai HP? Ya ada Instagram aku ada pakai HP nanti aku kasih. Jadi, sebenarnya perbedaan antara menggunakan HP dengan uh, kamera itu, uh, kalau dilihat sekilas, memang sekarang suka kelihatan bedanya, gitu ya. Tapi sebenarnya, kalau dilihat lebih jeli lagi, memang uh, pakai kamera itu terlihat lebih tajam, sih, gitu ya. Dan terlihat memang uh, angle-nya, pengambilan sudut pandangnya itu memang lebih pas dibandingkan kamera uh, apa namanya, handphone. Kenapa? Karena handphone ini kan dia kan. Gak ada lensa ya, jadi nggak kayak kamera, kalau kamera itu kan lensanya bisa kita bisa terputer, bisa kita mainkan komposisinya, lensanya pun bisa macam-macam gitu ya, jadi um, ada distorsi, distorsi itu maksudnya nggak miring kiri, miring kanan, tapi kalau menggunakan HP, kita mesti pinter-pinter untuk bisa mengambil angle dan komposisinya itu pas gitu ya, tapi kalau dari segi kualitas itu hampir sama, Sekilas. Aku mau kasih lihat ya. Sebentar ya Novia. Foto-foto aku menggunakan HP. Har. Kasih lihat. HP, HP. Nah. Oke, Kita coba sharing benar ya. Boleh aku share ya Novia? Boleh Mas. Berapa? Okay. Okay. Apa? Ya. Sudah, ya sudah ini foto kaiti menggunakan HP ya dan ini memang nanti pas pada saat kita habis motret memang harus ada sedikit sedikit editing kayak croppingan dan juga uh, posisi dari si uh, apa namanya ininya ini menggunakan HP gelap-gelap ini menggunakan HP ya ini aku menggunakan HP juga Gitu, nah ini boleh diperbesar. Oh, nggak kelihatan ya? Belum belum terlihat. kelihatan nggak Kalau gini, oh, oh wait sebentar, aku stop sharing dulu. Nah, ini aja. Nah, kelihatan nggak? Sudah oke. Jadi, ini menggunakan HP, bukan ya? Tinggal menggunakan matahari. Ini menggunakan matahari. Kalau ini menggunakan cahayanya begitu ya sembangan. Ini menggunakan matahari juga dengan HP. Nah, kalau menggunakan HP, tentunya memang harus ada yang dikorbankan cropping cropping sedikit lah ya, gitu. Ini juga pakai HP, cahayanya bahkan dari belakang, gitu. Di depannya aku kasih reflektor. Ini menggunakan HP juga. Ini juga menggunakan HP. Jadi banyak aku sudah menggunakan HP. Uh, dan menurut aku ini menggunakan HP, aku menggunakan HP di kan? Tuh, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kualitasnya sama sama bagusnya, gitu. Kalau menurut aku sih, aku sih suka juga menggunakan HP. Seperti itu, nih HP. lagi. Halo. Kayaknya belum ada lagi nih, Mbak Red. Belum ada, ya. Belum ada Mbak Astrid, mungkin Mbak Astrid kalau misalnya kan teman-teman nih, uh, sekarang itu temanya dia akan memoto uh, kue basah, kue basahnya itu kayak korlan garlic sama kukis tim si Mbak Astrid, ada tips nggak sih Mbak untuk foto di kayak gitu, atau kukis? Kalau kukis, kalo, uh, kukis mungkin nggak basah berarti ya, kukis tuh kering kan ya? Iya, jadi ada dua tema Mbak kemarin yang dibawakan. Oh gitu ya. Kalau kukis sebenarnya lebih, lebih enak sih, ya. kalau kukis itu dia uh, bisa ditaruh di wadah yang, apa namanya, wadah piring biasa gitu ya, bisa dari spes, gitu. dari dari wadah spes misalnya, atau bisa menggunakan piring gitu. Dan nanti garnisnya pun bisa dengan menggunakan daun pin gitu, lebih enak ya kalau yang apa kukis-kukis, nanti kukisnya bisa dipatahin misalnya gitu, jadi macam-macam lah ya, bisa, di, bisa main main-mainin Kue basah juga sebenarnya bisa dimainin, tapi kan dia nggak bisa dibikin paling kayak kukis bisa dipetah-petahin gitu ya. Nah, karena dia kue basah, jadi uh, sebenarnya uh, kalau kukis kan bisa ditumpuk-tumpuk tuh ya. Kalau kue basah satu wadah, satu kue aja kita gitu, misalnya. Karena kalau ditumpuk kan dia kadang-kadang lengket, atau dia kadang-kadang kurang manis gitu ya. Nah, jadi kalau kukis menurut aku, itu lebih banyak uh, modifikasinya dibandingkan dengan Kue basah, kue kering itu dia bisa ditumpuk, bisa ditaruh di wadah apapun. Tapi kalau kue yang basah sifatnya, itu biasanya satu satu wadah satu uh, kue aja, gitu ya. Kuenya jangan ditumpuk-tumpuk -tumpuk atau dibikin seperti apa. Kalaupun pengen bikinnya yang cantik, gitu ya di kuenya. Seperti itu sih Novia. Harus praktek ya. Kalau dijelasin tuh kayaknya beliin gitu. Benar-benar basuk. Itu memang ngasih... India yang -in kue basah, nggak apa-apa nih Novia. Basuk hari ini ya apa nih mau motret apa? Hari ini tuh Korean garlic bread ya kan. Okay. Tapi uh, cookies aku belum belum. Mungkin nanti kalau habis lunch aku akan coba ya. Uh, apa namanya motret uh, cookies ya? Ada cookies ya di rumah. Ada sih kayaknya. Aku akan coba ya. Ada kali mbak endorse. Endorsan dia. <laughs> Jadi cuma satu doang, Korean garlic bread. Tapi tadi lihat ada cookies. Oke, nanti aku coba settingnya, pakai lightingnya. Okay. Lighting pakai lampu meja belajar deh. Oke, okay. thank you Mbak Srim. teman-teman, masih ada pertanyaan lagi kah? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit nih Mbak Srim. 15 menit? Aku sebenarnya punya video sih yang pakai... Uh, aku tadi suka kirim ke Anovia ya, video dengan menggunakan... Uh, ini uh, apa lampu bohlam boleh Basrit bisa to mau di play boleh aku play ya sebentar ya uh, menggunakan lampu bohlam Bentar ya teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh uh, Resen lagi aja kita masih buka pertanyaan yang Basrit ya masih masih Kayaknya di sini semuanya apa udah jago berjago ya, ya? Iya, benar, berhasil. Kayaknya sudah, udah jago-jago. Iya, sepertinya udah pada jago-jago. Oke, okay, aku share ya. Kelihatan belum? Sudah, sudah berhasil. Ya. Oke. Okay. Ah. Ini berangkat ke bolan ya. Nanti aku belajar belajar ada lagi. habis dengan Payu putih sebagai ya, Nah, ini saya menggunakan uh, karton. Karton aja gitu ya, teman -teman sini, kalau ada, menggunakan kertas dan kertas kita mulai Kartonnya ya.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 Tempel di pintu konsol gitu aja, oke? Okay. Nah. nah, jadi kalau mulai memotret, nggak perlu mahal-mahal yang basket ya? Gak perlu, ya, dengan menggunakan bohlam itu eh, lampu itu ya lampu bohlam ya. Ada lagi loh lampu meja belajar. Masih ada waktu nggak? Kita masih punya waktu kok, mbak? Silakan. Ya. Sekarang dengan lampu meja belajar Share Sebentar Ya Sudah mbak Tuh lampunya Taruh ke sebelah kiri terus di uh, Pakai Balok Pasarnya ya, sama Dan Sebenarnya kamu kayak bohlam tadi, tadi emang kalau dilihat Terlihat lebih keras ya Jatohnya ya Karena caranya langsung dilihat keras, keras banget Akhirnya terlalu gerak sekali di objeknya Nanti ada caranya Supaya lebih akus di tidak aku ya. Nah, tuh lihat tuh. Ini karton dan aku pakai kertas roti. Gitu. Tuh, doughnya kertas roti loh ya. Dan itu rotinya rapi pula. Aduh, emang. <laughs> nah, tapi dia akan tampak lebih halus tuh. Cuma ditaruh di uh, lampu bohlam tersebut. Jadi tampilannya akan lebih halus. Nanti bisa teman-teman coba ya pakai kertas roti ya. Jadi ya nggak terlalu, apa, nggak terlalu, eh, uh, tuh. lebih halus tampilannya, oke? Okay? Seperti itu. Nah, jadi pakai rekas roti aja ya, Nafia. Sama okay. lompat 3 belanja. Thank you, Mbak Sid. ilmunya. Gimana, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi nggak? Bagaimana untuk sesi pertama nih, mengenai basic food photography? Di sini dari tadi nanya cewek mulu nih Mbak, cowoknya belum ada yang nanya deh kayaknya. Iya sih, cowoknya bagaimana ya? Nih ada pertanyaan lagi nih Mbak, dari Mas dari Kak Anelia. Hmm? Mau tanya Kak, itu lampu ruangannya harus keadaan gelap apa tidak ada pengaruhnya? Oh oke, okay. sebenarnya sih uh, lampu, kalau misalnya menggunakan lampu meja belajar, kalau bisa lampu ruangannya tidak mengalahkan lampu meja belajarnya ya, gitu. Karena kalau lampu meja belajar kan memang kapasitasnya seperti itu ya, dia uh, bisa diatur-aturlah nggak kayak flash gitu ya. Jadi, kalau kalian menggunakan flash atau lampu uh, continuous light yang besar itu cahaya cahaya ruangan biasanya nggak akan pengaruh gitu, karena memang sedemikian besarnya dan kita bisa ngatur juga cahaya dari flash tersebut gitu ya. Jadi kalau kalian Uh, hanya menggunakan bohlam atau menggunakan lampu meja belajar, usahakan lampu ruangannya itu lampunya sedang-sedang aja Dan tidak terlalu terang atau tidak mempengaruhi sih, uh, lampu bohlam tersebut gitu. Ya, kayak lampu-lampu ini ya, lampu-lampu ruangan biasa kan yang mungkin enggak terlalu terang ya Lampu atas gitu ya, tapi kalau terang benderang banget gitu Dan tentunya juga tergantung kalau kalian mau menghasilkan foto yang gelap-gelapan Nah, foto gelap-gelapan ya matikan aja. Lampu ruangannya menggunakan lampu bohlam biasa, gitu ya. Gitu. Tapi inget loh, kalau pakai artificial light, nggak ngaruh. Kalau pakai flash gitu, dia nggak ngaruh karena flash itu bisa kita atur-atur sendiri. Jadi, mau lampu yang setang apa juga, disinilah aja nggak akan ngaruh. Itu oke, okay, thank you, Mbak. Astrid. gimana, teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi kah? Coba nih, Kak. Hmm. Kayak Kak Deddy Huang, Kak Karyo, Ayo, ayo, siapa kan? nih yang belum? Di sini dari tadi cewek mulu nih, Kak. Yang ayo. tanya, ayo, Ayo, ayo, <laughs> ayo. ayo, ayo. Kalau nggak mm -hmm. ada, mungkin uh, aku juga boleh minta tips nggak sih? Tadi kalau aku udah ngomongin uh, masalah Korean garlic, kan? Karena teman-teman juga akan memotol semacam Korean garlic atau cookies. Untuk background-nya sendiri, ini Mbak Sid, harus poloskah atau bagaimana? Oke, okay, kalau Korean Garlic Bread, karena mungkin bentuknya itu dia... Aku Korean Garlic Bread itu belinya nggak cantik. ya, Novia oh, kemarin soalnya belinya udah sore, jadi mungkin buatan teman-teman tuh lebih cantik gitu loh. Buatan, ini aku belinya tuh kayak begini. <laughs> Biasa gitu ya, tidak terlalu banyak tekstur gitu, tidak terlalu banyak... Ada cheese-nya juga. Kebetulan aku kehabisan cheese. Jadi, kalau memang ini agak polos, berarti background-nya pun bisa, bisa sedikit rustic, gitu, bisa sedikit ramai juga, nggak apa-apa. Gitu ya. hmm. Karena memang dia polos, tapi kalau aku senangnya memang nggak terlalu ramai gitu. Jadi, misalnya ya, ini garlic bread-nya, terus alasnya itu yang, supaya kontras pasti yang aku pilih lebih terang. Gitu ya. Jadi, hindari juga uh, warna yang mirip dengan si garlic-nya. Jadi misalnya kalian punya piring uh, kayu gitu, itu dihindari karena warna kayu kan coklat. Terus kan si garlicnya si garlicnya warnanya coklat. Jadi nanti dia tidak akan muncul atau misalnya kalian punya warna apa ya? Warna hitam. Warna hitam itu juga mungkin agak-agak nyaru sama dia ya gitu. Jadi kalau warna hitamnya agak abu-abu gitu. Jadi gimana caranya supaya dia tuh lebih pop up kelihatan gitu ya. Ini nanti kita akan foto ya. Itu, kita Itu. akan foto di sesi kedua ya Mbak Sid, ya? Sesi kedua, ya, karena ada cookies aku ya dimikir cookies ya, aku belum setting cookies nih kan, Novia nya aku coba setting cookies ya. Oke, okay. Mbak Sid, um, mungkin ada tambahan lagi mengenai gimana sih cara mempertajam objek yang kita foto gitu, atau kita harus editing K, atau... Uh, cara, cara mengambilnya tuh harus dipertajam itu boleh kasih tips oke, okay, kalau mau mempertajam walaupun memang sudah tajam tapi ingin mempertajam tajam silat nah, itu bisa ya menggunakan Snapseed Snapseed kayak gini nih aku coba contohin lain Ravia, ya misalnya okay. aku motret misalnya aku ini ya Ket roti ya kayak gini eh, sorry, jangan ini deh ya, nah, roti ya kayak gini ya terus aku pengen tajemin Pakai Snapseed. Soalnya nah, aku nggak bisa ngomong pakai kata-kata ini Novia harus harus pakai ini. Terus kita pencet tools, ingetan ya? Pencet Ketan tools. Bahasa. Kemudian kita pencet nih, selective. Uh, agak ini. di, oke. Okay. Ya, wing, ya kan? Seperti ini selective itu artinya memilih mana yang mau kita edit. Pencet di sini. Ya, pencet nih, pencet di sini, sudah ya, kelihatan ya. Terus kita tekan, tekan mana yang mau kita select it. Sudah. Ya, habis itu baru kita, uh, bukan saturated, sorry. Sudah. Structure. Sorry, nih, pilih yang ini nih, structure, yang paling bawah. Structure itu untuk mempertajam. Habis kita pilih structure, sorry ya. Ya, lagi deh. Selected. Pilih. Terus kita structure. Habis itu, habis itu structure. Ini kita kekananin. Dia akan, dia akan lebih jelas. Tuh, rotinya akan lebih jelas tuh. Jadi, ya, jadi ini pakai selected. Kenapa harus pakai selected? Karena kalau pakai selected, kita bisa mempertajam daerah yang kita mau gitu jadi nggak semuanya kita tajamin oke okay? oke okay. thank you mbak Astrid gimana teman-teman mau ada pertanyaan lagi kita masih punya sedikit waktu nih untuk mengakhiri sesi pertama pada hari ini hmm. gitu gimana kalau oh, sudah cukup mungkin mbak Astrid ada uh, kayak closing statement untuk sesi pertama nih pada hari ini. Oke, okay, statementnya adalah jadi nanti kita mau uh, motat ya untuk sesi kedua ya. Oke, okay, jadi aku cuma pengen bilang aja em um, siapkan nanti barang-barang yang akan difoto ya. Nanti ya, ya kalau bisa barang-barang ya. yang akan difoto Uh, kalau memang tadi uh, belum sempat bikin garlic bread gitu ya, nggak apa-apa, gunakan saja makanan-makanan yang ada di rumah, terus usahakan nanti kita memotretnya menggunakan matahari dulu ya, jadi kita memotretnya pakai matahari, kalau misalnya mataharinya kurang di dalam rumah, bisa menggunakan lampu-lampu uh, meja belajar yang ada di rumah gitu, intinya sih sebenarnya siapin aja dulu nanti buat um, praktek setelah ini, gitu aja. Ya, teman-teman nanti setelah ini kita ada sesi prakteknya. Teman-teman bisa siapin mungkin cookiesnya boleh beli, mungkin aku sebut merek Good Time mungkin di Iya, betul. Di supermarket terdekat nanti teman-teman bisa teman bisa mempraktikkannya secara langsung juga dan bertanya bertanya-tanya sama basis. Mungkin ada teman-teman kalau mau bertanya boleh juga aktifin kameranya. Jadi teman-teman bisa bersiap-siap dulu setelah ini. Teman-teman, jangan -teman. lupa ya. Teman-teman, disiapin nanti untuk sesi kedua. Sepertinya semua pertanyaan juga udah terjawab nih, Mbak Srit. Oke, okay, karena juga kan sudah selesai sebelum ditutup. Mungkin teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama boleh diaktifkan. Oke. Okay. Oke, hey, teman-teman masih aku tunggu ya. Wow, oh, ini sesi nah. pertama ya. Halo Mbak Naomi, Halo. Mbak Nikya. Ini baru sesi pertama, nanti kita akan ketemu di sesi kedua ya. ya aku hitung ya, karena di sini ada dua slide. Jadi aku akan hitung dua kali. Satu, dua. Oke, okay. sekali lagi ya teman-teman. Boleh gaya bebas juga. Satu, dua. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, terima kasih, teman-teman, uh, untuk partisipasinya pada sesi pertama uh, hari ini. Teman-teman, uh, nanti untuk sesi kedua masuk dengan uh, link-nya yang baru. Kita masuk lagi uh, pukul 13.00 13 ya, Mbak Astrid? Nah, boleh, 13.00 lebih dikit lah ya. Oke, okay, nanti dulu segala macam. Oke. Okay. Oke, okay, nanti mungkin uh, keterlambatan selama 15 menit, teman-teman. Uh, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Astrid telah menyampaikan materinya pada sesi pertama pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua telah berpartisipasi aktif di sesi satu pada hari ini. Sampai berjumpa di sesi kedua dengan tema sosial media dan produk fotografi di link yang sudah diberikan. Selamat siang dan selamat beristirahat, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ta -ta -ta